lagi dengan dia di sini ya channel video kali ini memperlihatkan video kegiatan dia pada hari pas pas sebelum nonton subscribe dulu aktifin <SILENCIO> <SILENCIO> mana ini? Ya, ini yang kalau ya. ini yang kalau ini ya, kalau hmm. bisa, bisa cepat ya, Soalnya mama tugas. El. Ya. Cinta, cinta, cinta. Dulu, baru, -baru. ya? Iya, kan adalah Raja segala raja ya, Oke, Oke, kita siap. Mundur enggak? Uh. Gara dapat, hehe. <gara> panas. panas ya, ya tapi aman. sehat ya. Iya, dapat telur. Yeah. Ya, dapet telur. Yeah. Wah. Iya. Di situ, duduk dulu. ye yeah. Lagi nunggu, dapet tuh <shrie> ya. Iswani telurnya berapa seberapa ye -e. <tuh menarik> Bye. video <laughs>